Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh Sahabat, dimanapun kalian berada jumpa kembali bersama mimin tentunya di channel youtube Hilya TV Yang pastinya akan memberikan informasi-informasi terhangat terap tentunya seputar Ayu Tinti Bagi sahabat yang baru menemukan channel ini, jangan lupa untuk melalui komen serta subscribe-nya Tekan tombol lonceng notifikasinya agar kalian selalu mendapatkan informasi-informasi terhangat tentunya seputar air tinting. Informasi yang pertama yang akan menghiasi layar kaca buat televisian Indonesia. Ada air tinting yang akan hadir di acara yang spesial luar biasa tentunya. Jelasin langsung dari Star Hits. Ini menuliskan bahwa Ayu besok akan hadir di salah satu ajang yang sangat luar biasa Are you ready guys? Besok Ayu Ting akan hadir di acara TikTok yang luar biasa Live Creator bersama dengan Ayu Ting akan hadir sebagai bintang tamu 23 Desember 2022 pukul 20 sampai dengan 22.00 waktu Indonesia Barat hanya di akun tiktok tiktok live id menangkan iphone 14 pro dengan cara menonton dan ikuti quiz yang ada di dalam acara tiktok live adiportus 2022 bagi sahabat semua, jangan lupa nih. Besok kita akan kehadiran Ayu Ting Ting lebih dari so biasa Explore the magical world of the live creator akan menghadirkan Ayu Ting Ting yang pastinya akan membuat kita semua semakin bahagia. Nih, sehat dan semangat untuk Ayu Ting Ting. Semoga besok acaranya berjalan dengan lancar. Amin ya Robbal 'alamin. Bagi sahabat semua, jangan lupa ya, pantengin nih jam 20 sampai 22.00 waktu Indonesia Barat hanya di akun tiktok informasi selanjutnya dari salah satu sahabat ayu tinting yang menuliskan bahwa ayu tinting hari ini terlihat sangat cantik cantik sekali teh ayu udah kayak ibu persit bisa menempatkan pakaian sesuai dengan acara kali teh ayu udah kayak ibu persi tahu menempatkan diri cara berbusananya menghadapi dengan siapa sangat sopan tulis titin 0872 di akun Instagram pribadi miliknya yang memuji kecantikan dan cara berpakaian Ayu Tingting yang sangat sopan disesuaikan dengan para tamu undangan yang sedang hadir di sana sehat untuk Ayu Tingting semoga diberikan umur yang panjang dan rezeki yang berlimpah. Informasi yang ketiga, di mana hari ini bertepatan dengan 22 Desember, Ayu Ting mendapatkan hadiah yang spektakuler luar biasa dari sang buah hati tercinta, Bilkis Humairah Razak, memberikan sebuah hadiah berupa baju yang ia beri dari hasil bekerja selama bulan Ramadan, nih, katanya. Bilkir setiap bulan Ramadan menjadi jadi salah satu panitia cilik yang selalu mengumandangkan dan memberikan syafat-syafatnya nih di salah satu ajang cilik. Baik saat berbuka maupun saat bersyahur. Aitinti mendapatkan gadis yang sangat soleha yang sangat luar biasa memberikan hadiah spesial untuk bundanya dari kerja kerasnya sudah luar biasa nih ya cara Ayu mengurus Bilkis sehingga Bilkis tahu cara berterima kasih yang baik, memberikan hadiah bukan dari hasil pemberian bundanya namun dari hasil tabungannya selama bulan Ramadan men menjadi salah satu dai cilik yang selalu siap membuka sahur dan juga berbuka puasa Sehat untuk kikis Alhamdulillah untuk bundanya seneng banget nih karena mendapatkan hari yang spesial dari anak tercintanya Biltius Humairah Rajak Informasi selanjutnya juga di sini ada ucapan spesial yang diberikan oleh seorang ibu untuk seorang ibu yang memang adalah anak tersayangnya dari Mom Aiting, Selamat Hari Ibu Yana Ayu Ting Ting. Selalu menjadi ibu yang terbaik buat anak kamu yang mengerti arti seorang ibu buat dia Sampai anak kamu sebelum hari ibu bawel banget Minta antar belanja buat kasih kamu kado dan juga hadiah Sekali lagi selamat hari ibu Entah hanya itu di sini juga mom ID mengucapkan hal yang sama untuk bunda tercintanya Selamat hari ibu ya ibu sayang Semoga ibu selalu sehat, selalu jadi yang terbaik untuk kita semua Selalu sayang dan ada untuk Teteh, ade, ayah, ikis, dan merah Teteh Beruntung punya ibu, pokoknya ibu segalanya untuk kita Teteh akan selalu lakuin yang terbaik untuk ibu dan semoga Ibu bahagia terus ya, amin Love you amin. Wah, tulis Ayu Ting Ting di akun Instagram pribadinya ya mengucapkan selamat hari ibu hari ini untuk ibu dan juga seluruh ibu yang ada di Indonesia Dan unggahan tersebut langsung dikomentari oleh Victor Agustino Selamat hari ibu Kak Ayu dengan hashtag hati berwarna biru selamat hari ibu juga untuk Ko Victor semoga ibunda, koviktor sehat dan bahagia selalu dan ternyata Victor Agustino mengugah status yang sama nih pemirsa dengan hashtag hati berwarna biru ternyata, oh ternyata ini adalah foto masa kecilnya Victor dan juga adiknya serta bunda tercintanya, dan di sini kita diberikan pertanyaan tebak gua yang mana dan jika diperhatikan dengan seksama wajah dari ibunda Victor Victor Agustino sama dan hampir mirip dengan wajah Ayu Ting Ting Apakah ini hanya perasaan Mimin ataukah memang ya Dan di sini juga ada beberapa fans yang mengatakan hal yang sama nih Dengan Mimin bahwa wajah dari ibu tercinta Victor Agustino sedikit mirip nih dengan Kak Ayu Ting Ting Dari Lia Liut Brebes Mamanya mirip kakak tercintamu Victor si Depok Ting Ting ada juga nih dari sahabat kita Ruang Ating Victor Kok wajahnya mirip calon menantu Tentik manis kok mirip ya Sama ups yang tengah kan imut banget Tulis Yuni Alstutis 9383773 Selamat hari ibu Untuk semua ibu yang ada di Indonesia Dan seluruh dunia Selamat hari ibu untuk ayu Ting Dan juga mama tersayang bagi yang okay, sahabat semua itulah ucapan dan ada juga untayan-untayan cinta untuk ibunda tercinta baik dari Ayu maupun dari Victor Agostino. Semoga tayangan Bimim dapat menghibur sahabat semua di rumah dan juga bisa bermanfaat. Dan selamat hari ibu sekalian sahabat semua di rumah. Bimim akhiri. Wassalamualaikum warahmatullah wabarakatuh. Madan, dia bekerja. Jadinya kan dikit lagi rumah dan Oh, itu pasti dipakai lagi <laughs> Ya Allah Serius? Hmm. Ya Allah seneng tapi saya terbelanja <laughs> sih. Iki punya uang ya, Punya. Yo, Yo nanti diajak ah, ya. Allah nggak nabungnya tabungnya? Mas ya. Ah. Anak bukan uangnya kasih ya, ya. ke bunda. Ya Allah, ini gimana? Lu bunda Kok pilih yang dipakai sama Lisa? Ayam bunda dong, saya bunda <laughs> Pakai apa tuh? <laughs> Pakai udang makannya padang